kita bakalan survival, mencari uh, hasil alam, kita bakalan ngeburu. Uh, kita juga bakal cari uh, pakan ikan untuk cana baru kita. Sekaligus kita bakalan cari uh, canalibata juga siapa tahu banyak di sini, men. Kita lanjut. Let's go. Oke, men. Di sini ada genangan air cukup uh, gede ya. Kita coba cari ikan siapa tahu ada di daerah-daerah sini. kayak gini kalau di perairan yang banyak batunya. Bisa banget, Min. Ternyata enggak semudah yang kita kira. Bisa banget. Dapat? Mana lihat. Guys, dapat juga, Guys. Guys, ternyata dapat satu nih. Nih, coba lihat udah blur gak ya Kalau di sini, ini namanya ikan Ikan bentur, men Ini kalau gede, bisa dipasak nih Enak banget dagingnya, seriusan Oke, kita lanjut aja kali ya Kita langsung cari lagi Biasanya ikan itu sudah ada di bawahan batu-batu kalau di tempat perairan air ini. Di sini saya menemukan ikan, teman-teman. Tapi sayangnya ikannya itu sangat pencencang sekali. Meskipun di sini saya sudah menggunakan jari namun ikannya tetap lolos, teman-teman. Karena biasanya di arus deras ikan sangat lincah-lincah sekali. kita coba di sini ya. Biasanya masyarakat sekitar kali selain memancing, menjaring juga menggunakan teknik mengodok teman-teman itu dengan cara meraba-raba bagian bawah pada batu tapi untuk teknik mengodok ini perlu ketelitian yang benar-benar teman-teman karena khawatirnya yang kita pegang itu ular air teman-teman atau sejenis reptil lainnya Oh, ikannya nya pada lincah nya -linca. oke, okay, kita lanjut. Oke, okay, men, kita lanjut cari sekitaran ya, pinggir-pinggir dulu aja lah ya. Siapa tahu ada, meskipun sulit, namun kita bakalan terus berusaha untuk mencari ikan hias yang ada di sini. enggak semudah yang kita kira Ikannya pada lincah-lincah Capek banget nih eh. ah. Akhirnya kita sambil nyari uh, Batu-batu alam Buat mempercantik akuariumnya Oke kita lanjut Ini adalah salah satu teknik bendungan untuk mencari ikan di kali caranya. Kita membuat bendungan dari batu-batuan kayak gini, men. Nah, bisa dilihat batunya melingkar. Nah, nanti si ikan yang dari atas pada ngumpul di sini. Nah, baru di sini kita tangkapin. Di sini kami menemukan salah satu ikan hias, yaitu Channa limbata. Eh, anak-anak eh, limbata -anak guys. Tain, ikan ini asli perkairan Indonesia teman-teman. Dan ikan oi. ini sedang naik daun. <tuk> anak-anak <ada. tuk> oh, oh, oh, banyak sekali guys. <tuk> Nanti kita bakal lihat hasilnya ya. <tuk> <tuk> Gimana nih keseruannya cari Limbat Noy Wah ketemu subscriber langsung subscriber banyak banget canal limbatan tangen di sini men. tapi ini uh, masih baby baby baby baby. siapa tahu ada indukannya. nih guys, nih masih baby. Ya, ya, kan, ya. mana lihat? nih orang itu orang itu orang awan awan oh, nah, ah uh, suwek men, suwek. ah ah anjing ah lu anjing anjing ah anjing ah, anjing? ah, ah bolong anjing, anjing. anjing. Ia, iai, iai, langa, langa, Ay, Buset, bolong guys Tapi tinggal apa, apa sih ya awan kita lanjut cari lagi. Kalau hmm. hey guys. Sana limbatannya ini. <laughs> tak dapat lagi, men. Bisaan juga nah. Nih guys, Limbata. limbatannya. Oke okay guys, kita dapat tanaman air juga buat mempercantik akuarium kita, men yang pastinya. mantep banget nih. Kita juga di sini dapat tanaman bambu air buat di akuarium juga nih. Gokil, gokil, gokil. Nah, di sini saya dapat keong-keongan, teman-teman. usia pingin banget airnya sampai menggigil gini, guys. Banget, kita coba minum ya Nah, ini sih, ini bersih sih, buat diminum, kayaknya Tapi lo bantung hari dengan, eh? <tuk> nah, Ini bersih kita coba minum Kain, aku, eh. <tuk> Saat perjalanan pulang, ada salah satu dari tujuh keanehan dunia versi on the spot <tuk> A <laughs> lo